Bukan, disitu salah. Goreng burung beo merah. Warnai binatang dengan warna yang benar Tarik catnya ke binatang ini Bukan ini Bukan ini Pertahankan kerja bagus itu Kepiting merah Oke, okay, adik-adik, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah!